di channel gue slot modal 100k dan di edisi slot gacor hari ini gue mau bagikan pola gacor Olympus hari ini yang tentunya bisa menantangkan jp yang besar buat kita semuanya guys ya oke di awal kita ada di sini 10 kali quick spin dan kedua masih ada 10 kali quick spin lagi dan yang ketiga 10 quick spin tapi dc nya di on kan oke bagaimana pola ini berhasil atau tidak mari langsung si video ini sampai habis dan jangan lupa dulu sebelum memulai video ini tekan like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan pola gacor olympus hari ini dengan modal receh tentunya oke bosku kali ini gue mau modal receh 131 ribu ya bosku ya kita di sini mainnya nggak perlu panas nggak perlu mainnya brutal cukup modal receh aja kita buktikan bisa jp ya langsung aja kita gasin ke 10 kali gue spin. Bettingnya kita set ke 1.300 saja. Pelan-pelan, nanti habis dari 10 kali gue spin ini baru kita pelan-pelan naikin lagi betting-nya -nya ya. Biar supaya makin panas mesinnya, biar supaya RTP-nya makin meledak, biar kita makin JP ya, anjay. Oke bosku, lagi meetingnya kita langsung kaskan sekali lagi 10 kali ya Akhir-akhir ini quispin itu lagi mendominasi menang loh, lagi mendominasi wangi, lagi gacor-gacornya ya. Makanya akhir-akhir ini gua polanya pada settingnya ke quispin bosku. Oke lah ya, di sini kayaknya belum menemukan tanda-tanda kemenangan yang gede, hehe. Baru mulai start udah mau menang gede ya dia santai dong santai ya sabar pasti bisa JP kok kita ya asalkan mainnya sabar aja bosku ya Oke okay, abis ini kita sambung lagi ya di sini naikin bettingan gua DC nya on kan jadi 2500 langsung kita kasihkan satu kali lagi guys ya jadi ini udah pola ketiganya dan langsung aja kalau misalnya nggak dapat sketser ih anjir kurang satu sketsernya nyasar satu lagi kemana tuh waduh ini batu itu konekin lagi yang lain dong tunggu konek lagi ya memang nggak dapat aduh petir biru jadi ya udahlah. bosku, kita langsung buy fresh pin aja ke 100.000 kita lihat bagaimana kegacorannya dengan pola yang udah gua ratin ya pola ini sebenarnya udah gua coba ya udah gua coba di dua akun gua dan dua-dua ya berhasil walaupun profitnya nggak gitu gede tapi bisa gua simpulkan kalau pro, pola yang gua udah uji coba ini bisa mendatangkan jp. nah jp nya berapa gede itu tergantung ke id nya kalian masing-masing lagi ya nah tiap id itu pasti beda-beda dong tinggal kemenangannya ya kan mungkin di id gua cuma menangnya rete ya gak ya, tau dia kalian mungkin bisa menangnya jp nya gede ya kan amin kalau misalnya terjadi hal seperti itu, ya itu juga gua bakal senang ya karena pola yang gua bagikan itu berhasil ke kalian ya Anya, eh, jadi orang baik dong ya. Oke okay, bosku di sini kita kerja jam lagi ya gila Aduh batu hijaunya kok gak konek. Ini akan kasih megawati dong. Kalau tadi kena batu hijau kan lumayan super B, ya Kalau gak super bias impresional ya. ya. Kalau ada konek lain lagi ya. Kalau gak konek ya udah super B. Aduh kayaknya urungkat eh hey, kurungkat kesb doang. Oke okay, dikasih Hmm. Apa nggak dikonekin lagi kuning konekin lagi hijau kalau bisa dikonekin dong. Anjay gak mau konek. Ya dua lagi orang, nice bosku 20 ribu ya, dan kita belum menemukan tanda-tanda gacoran dari si siu stampers ini ya. Yang ya. oke, okay. ternyata di konekik turunin, merame hmm, banget, petir oke. Okay. Di juga ternyata dah siap di detik try, ribu langsung bosku meledak-meledak. Dia ya gila banget, gila banget, gila banget. Anjir gua enggak nyangka tadi pada udah sisa 3 spinnya ya. 3 lagi sih terus lagi kita guys. Kita lihat spin 2 lagi apa masih ada wangi lagi enggak ini ya. Tadi di awal agak pahit ya. Ternyata di endingnya itu manis banget kayak coklat dong. <laughs> so guys, karena udah berhubung profit kita cabut dan kita akan bertemu lagi next konten berikutnya guys. See you in the next video semuanya. Bye bye guys.